Euro, USD bearish, waspadai area support. Bias harian pergerakan Euro, USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan di sekitar area support. Jika pergerakan Euro USD bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1.13645 sampai 1.13852 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah maka ada potensi harga akan menyentuh area 1.12764. Sebaliknya waspadai jika harga Euro USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.138 52 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.14189 sekian analisa forex untuk tanggal 14 Februari tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 081212983101 sekali lagi 081